Kita ke kabar terbaru pertama persahabat ya Ada sebuah kabar spesial bahagia dari Bang Aril Yang dari pasle Agun HP Kentang Kota Sultan Yang mana tentunya sore hari ini Kakak Bilar lanjut syuting persahabat ya Masya Masya Allah Mudah-mudahan selalu lancar dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya robbal alamin. Ada kalimat caption yang dituliskan, "Bismillah lancar selalu amin. Semangatnya jangan karam ya suami kejora tuh." <gifat> Dikasih semangat sama fans, mudah-mudahan bisa tentunya selalu membahagiakan istri tercinta cinta Elest di Amin. Ya robbal alamin. Dan kita lihat persahabat Unggahan berikutnya ada sebuah unggahan uh, dari akun sental putih bilar. Nih para sahabat ya, dari unggahan dari akun it's 30 Ada sebuah kalimat para sahabat ya, kok bilar udah kerja lagi? Padahal baru nikah. Dia punya istri yang ingin dia jadikan ratu. Dia punya 12 karyawan yang harus digaji. Punya harta yang harus dibayar pajak. Punya PH yang harus dikembang. Punya rumah mewah yang harus diwujudkan, punya cita-cita, membekali anak-anaknya nanti dengan kecukupan. Ada kalimat caption yang tuliskan, Emang kalau di rumah aja, duit jatuh dari langit ya, dan di masa pandemi kini harus banyak bersyukur, masih diberikan kesempatan untuk bekerja. Yuk cerdas, yuk pahamilah posisi kita, hanya fans gak bisa ngatur mereka macam-macam, oke okay. tuh diingat persahabat ya. Ini pesan penting juga untuk kita Bahwa Rizky Bilar memang harus bekerja para sahabat, ya Doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan bisa selalu membahagiakan Dedek Lesti Kejora Dan berikutnya juga kita lihat Ada unggahan terbaru dari Abang Bilar nih Di IGES pribadinya Yang mana memposting foto yang super ganteng nih para sahabat, ya Ini momen di acara akad pernikahan Dan ada kalimat caption juga yang dituliskan Lagi berdoa supaya proses tasyakuran nanti dipermudah Amin Doa kamar sahabatnya mudah-mudahan lancar Semua acara tasyakuran nanti di hari Minggu tanggal 29 Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan Tentunya menyaksikan acara tasyakuran akan dihadirkan di Indosiar Ini kejutan untuk kita semua Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dan disukseskan Amin Ya robbal Alamin ungkapan tersebut Ditipos kembali oleh akun Leslar Update Kalimat caption pun dituliskan Amin Ya Allah Yuk kuatkan doa Agar semuanya diberi kelancaran Dan kesehatan pastinya Amin Tentunya kita harus doakan yang terbaik semuanya Semoga acaranya berlangsung lancar Dan dipermudah semua urusannya Amin Ya robbal Alamin Nah, dalam postingan tersebut tentu di sini banyak sekali komentar persahabat ya yakni dari akun dona cc mengatakan tuh band tuh caption gak ada solomi nya <laughs> cute banget persahabat ya kita doakan saja yang terbaik untuk dalam kita ya dan berikutnya tentu bang Min akan membahas soal kabar yang lagi viral banget di persahabat ya soal atikodong dan dedikasi kecioran nih kita lihat yang diunggah oleh akun kita cek Perhatikan persahabat ya, disindir oleh Ati Kodong isi chat list minta doa restu ke teman di akademi jadi sorotan Kita lihat keunggahan slide selanjutnya Sebelumnya persahabat ya Ati Ratu Kodong ini mengunggah sebuah kalimat di guest pribadinya Jujur kecewa banget ya, kalaupun kami mungkin bukan siapa-siapa kamu lagi, tapi setidaknya ada kabar dari jauh walaupun itu cuma basa-basi. Cukup sekian dan terima kasih teman, akan ada masanya kamu akan cari teman-temanmu, tapi mereka akan pergi satu persatu dari kehidupanmu. Ingatlah bintang tidak akan selamanya bersinar. Ini diunggah di akun pribadinya Ati Kodong Persahabat ya. Dikabarkan postingan ini menyindir Dedek Lesti Kejora yang tidak undang di acara pernikahan. Persahabatnya dan kita lihat isi chat, tentunya WA grup The Academy Satu. ya kita lihat keunggahan selanjutnya nih. Tentunya, ini grup WhatsApp The Academy Satu Indonesia, Perhatikan. Di situ Dedek Lesti menuliskan hatur nuhun Kakak-kakak doanya, mudah-mudahan ppkm nya cepat beres, jadi bisa ngumpul ya. Tuh ada Jamil DA juga menjawab, amin kobul amin katanya ya. Ada juga tentunya persahabat Uh, komentar juga diberikan dari satu teman DA persahabat ya Kapan ada reuni di Indosiar tuh Ditunggu ya sayang Leslar Junior Biar tentunya rajin ya sayang Masya Allah persahabat ya Kedekatan tentu Dedek Lesti bersama teman-teman The -teman Akademi 1 persahabat ya Dan kita lihat juga dangdut Akademi 2014 Dedek ini menuliskan Masya Allah terima kasih kakak semua Karangan bunganya tuh persahabat ya Semoga rezekinya diganti yang lebih dan berokah Amin Masya Allah persahabat Amin Allah amin Sama wa Dedek dan kakak Semoga cepat dapat ngomongan Tuh persahabat ya Dan kita lihat juga sami-sami dedek Sayang semoga selalu bahagia Ini kedekatan dedek Lesti Bersama para teman-teman alumni DA1 persahabat ya Tentu di sini kita lihat Ada sebuah kalimat caption dari kita cek Katanya nggak ada basa-basi tuh, persahabat ya, banyak sekali komentar nih yang diberikan dari akun Ita Septiani 04 mengatakan mungkin si dia tidak masuk grup, jadi bilang nggak ada basa-basi, wow, ini memang cute banget persahabat yang lagi viral banget di media sosial Tentunya kita doakan sering terbaik Dedek Lesti bukan tidak mengundang Tentunya apalagi sekarang di masa PPKM Dede, L Dede juga tentunya membatasi semua undangan Pastilah Dedek Lesti mengabarkan ini aja kita lihat di percakapan grup Whatsappnya aja Dedek Lesti membahas soal pernikahannya persahabat ya Sudah dipastikan bahwa Dedek Lesti tentunya kasih kabar ke teman-temannya nih masya allah luar biasa berakal doakan selalu yang terbaik untuk Dedek lesti mudah-mudahan bahagia selalu amin iya robbal alamin berikutnya kita lihat persahabat dari akun ijamolin disitu berkomentar dalam posikan tersebut salah lu sendiri keluar dari grup WKWK -WK, emang lu siapa sampai dia harus diundang lu secara terhormat masya allah berikutnya dari Arista mengatakan lesti Kejora di Sanjung tidak terbang dihina tidak tumbang tuh persahabat ya, yang luar biasa dede lesti ini selalu memberikan inspirasi contoh yang baik untuk kita semua dan mudah-mudahan kita doakan yang terbaik persahabat ya untuk hubungan rumah tangga dede dan kakak bilar.